balik lagi di channel Novel RS ya. Nah di video kali ini selain gue bakal main game gue bakal main yaitu top eleven ya 2021. Ini adalah permainan game simulasi bola dimana kita bisa menjadi seorang pelatih dan kita juga bisa membangun sebuah klub sendiri. Nah ini klub gua ya kan nih. C, ya klub saya lah Cellohan FC ya kan, sama. Gua mau tanding sama Isle of Lewis, ya kan? Nah Ini gua bakal tanding sama Isle of Lewis dua menit lagi ini guys, tuh Nah, gua bakal main sama Isle of Lewis, ya kan? Nah, nanti lu lihat aja ya kan? Gimana permainan gua di game top 11 2021 ini, ya kan hmm. nah ini pertandingan gua sebelumnya, ya kan melawan FC Zinggale dengan hasil skor gua satu ya nah, kita bisa menjadi seorang pelatih dan kita bisa juga memiliki sebuah klub bola sendiri, ya kan nah kita juga, nanti gua akan kenalin lah lihat-lihat fitur-fiturnya, ya kan, kalau kalian belum tahu, ya kan Nah, saya gue bermain game Among Us, banyak banget game di HP gue Ya kan, ada 2 atau tiga game ya di HP gue Tapi yang gue paling sering mainin sekarang ya ini nih eh, Top 11 2021 sama Among Us Kita tunggu nih, satu menit lagi ya Pertandingan bakal dimulai Oke okay. menit kurang dari satu menit lagi ya guys ya oke okay, ini udah main nih ntar kita lihat ya kan oke okay, gue udah main ya kan tim gue udah main ya dan main di stadion gue stadion gue masih jelek banget ya kan nah inilah pemain-pemain gue ya kan banyak banget ada juga pemain bintang nah pemain bintang nanti gue bakal tempatin di akhir-akhir ya kan nah ini gua hmm nah oke okay, pertanyaan dimulai gua ngerapkan taktik pertahanan terlebih dahulu ya awal awal karena kita gak boleh terlalu gegabah, oke okay. hmm good way yeah, waduh awal awal udah goal aja nih tim gua nih ya kan oke kita lihat pendukung kita pendukung kita ada 1500an ya kan di ini, oh, offside ya kan Ini permainannya di kandang gua ya kan Atau di Aduh, gol lagi mas bro Oke okay. Kalau ini sampai gini terus Gua bakal ganti pemain sama gua ganti taktik ya kan gua harus mengganti taktik ini ya, gak bisa Awas, awas, awas, awas, awas bro Nah Nah, inilah fungsinya bertahan ya kan Untuk mencegah si musuh agar tidak gede, Bah. Oh, ini nih pemain emasnya kayaknya nih ya. Oke, okay, good. Good tim gua good banget ya. Oke. Okay. Oh. Strategi. Waduh, oh, terlalu jauh ya kan. Duh. Kita akan berikan perintah penyerangan ya kan. Karena minimal kita satu-satu dulu atau kita nyamain dua satu ya kan, hmm, oke okay, pemain gua ada yang nurun nih, mentalnya ya kan, oke okay, terus terus terus ya gol, good. good, good, good, good, good, good, good, good, good di segna ya, di permainan sebelumnya dia juga udah good banget ya kan, waduh, oke okay, udah dua satu nih ya ini liga ya kan liga biasa bukan liga cup bukannya oke okay. oh uh, pemainan gua bagus bagus banget ya kan taktik gua berhasil rupanya ya nanti kita kasih ganti taktik ya kan menjadi berserang menyerang hmm, terlalu jauh dia ngelempar bola aduh hmm kita harus ganti pemain di kini kalian ini pemain emas kita harus kita ganti ini kita turunkan pemain basket. Why? Oke. Okay. Goal Wow, 3-1 loh. Gila kan? <tuh> 3-1 loh, gila. Mantap banget ya pemainnya. Perjuangan keras loh. Oke, okay, tendangan pojok dan aduh, gol lagi. Oh, Ajosek membuat pelanggaran rupanya, ya kan? Uh. Nah, kita akan ganti taktik nanti menjadi taktik penyerangan yang bener benar gila ya kan. Kita akan ganti taktik lagi nanti sama kita akan ganti pemainnya Beberapa pemain kita akan ganti. Oke, okay, good. Sejauh permainan good banget ya. Aduh. Ternyata ada penghalang Bung di sana, aduh. Nah, gua masih ada di <tuh> 32 besar ya kan nah, gue masih panjang banget perjalanan gue di liga oh masih panjang banget perjalanan gue di liga ya kan Oke okay, di segna waduh dia pemain berbakat kayaknya ya kan di laga sebelumnya dia juga bagus banget mainnya dia ya <tuh> Oke okay, kita ganti taktik ya aduh dulu nah kita ganti taktik mental tim kita ubah menjadi menyerang umpannya kita perpaduan aja dan gaya mengumpannya panjang gaya tenya aja merupakan offset nyala serangan balik nyala nah kita aktifkan semua taktik-taktik kita ya kan kecuali fokus-umpannya ah lagi mulai dimulai lagi apa kita kasih bisa ganti permainan nih, di sini nih ganti pemain Oke, okay. bang Kusnandang ternyata gak ada pemain emas kita. Kita harus ganti Budiono kayaknya. Budiono akan kita ganti. Nah, pergantian pemain ya kan satu gua akan ganti. Bud kita kembali lagi ke laga. Oh ternyata tim lawan me melanggar ya kan, ya menggunakan kartu kuning. Nah, <tuh> ini salah satu pemain emas gua ya kan as derajat dia on player banget ya. Punya mental yang kuat banget ya. Oke. Okay. Waduh, bahaya nih guys nih. Bahaya nih. Bahaya nih. Waduh. Oh, no. tidak, tidak tidak tidak tidak tidak tidak. Ah. Oke, okay, dia pemain gua bagus banget ya kan. Dia ngembuang bolanya jauh-jauh mungkin. Oke. Okay. Kita lihat tas tas statistik gua ya kan uh, penguasaan bola kita lumayan ya kan 60 sembilan atau kita balik lagi nih ayolah 41 lah jangan 31 cetak lagi gol good umpannya sangat bagus sekali Bung <coughs> sabar aja men mainnya men -main. jangan terlalu buru-buru nah kan aduh ditangkap rupanya semakin perlawan aduh Iya stadion di stand, stadion gua sendiri ya kan stadionnya masih kecil, aduh dibuang lagi bung op, op, operan bolanya ya aduh ya ampun ya ampun <tuh> oke okay. kita lihat lagi hmm oh <tuh> apa uh, fisik mereka udah mulai nu nurun ya kan udah mulai kuning nih mereka kecapean mereka. Pemain gua mulai kecapean Oke, okay, bagus bagus. Halangi prank ya kan. Aduh. Ayo jaga tengah dong, jaga tengah. kita nah. Gitu merapat gitu. Aduh. No way, Nah, good. Good ya. Oh. Taktik gua ternyata berhasil, Bung. Oke. Okay. Di Segna, di Segna Kausiani. Kausiani masih Kausiani, gol. Aduh, nggak gol ternyata. Aduh, <coughs> ternyata nggak gol. Oke, okay. nah, hmm, oke, okay. sudrajat. Aduh, aduh sudrajat salah. Oper oh, dia pada pemain baik kita, good. Waduh Umperan jarak jauhnya Kenapa gak tahu? Aduh, tidak mungkin untung. <coughs> untung aja, ya kan Nah, kena Ayolah, satu kosong lagi Masa cuma tiga 1 sih Satu lagi, satu lagi oh. Oke okay. Ayo, Darmawan Oper, Darmawan Oper, oke okay, Good, goal Darmawan GG, ya kan Aduh 41 ya nih Wow Gila sih ini Karena gue tadi persiapan latihan yang banyak Dan juga Ini ya kan oh, istirahat yang sangat cukup tertim gua gue jadi Wajar persiapan gue udah sangat matang banget ya kan Waduh dar mau dikepung loh Tapi dia bisa loh Wow gue lagi Waduh 51 guys Gila gila gila 51 loh <laughs> oke, okay, good. Oke, okay. oke, okay. oke, okay. oke. Okay. Jangan sampai gue, kita pertahankan rekor kita. Oke, okay. oke. Okay, pertandingan udah berakhir dengan hasil kemenangan di tim gue, ya kan? Wah, gila! Lima satu. Ini bang, ini membanggakan banget, ya, kan? kemenangan yang luar biasa ini. Oke, okay. nah, oke okay, pertandingan berikutnya, gue bakal ngelawan FC Caesar di tanggal besok, besok tanggal jam jam an gua bakal ngelawan FC Caesar. Nah, stadionnya ternyata di stadion dia ya kan, bukan stadion gua Oke, okay. hmm. gampang sih ini kayaknya, tapi kita jangan ngeremehin tim lawan dulu. Nah, kita lihat manajer nah gua baru dapat beberapa truk baru dapat satu trof penghargaan prestasi ya nah kita juga bisa gabung ke asosiasi di sini ya kan tuh seperti di sini gue gabung sama asosiasi Tondano ton dan TRG nah gua gabung nah ini klub gua namanya ya kan Cilohan FC sesuai dengan nama tempat gue Stadion Cilohan, Ya kan, dengan jumlah kapasitas korupsi 2000 Nah Nah, gue ada di liga ini nih Dan gue ada di posisi kedua loh. Setelah gue ngalahin Isle of Lewis di Semulanya gue itu di posisi 10 ya kan Sementara Isle of Lewis di posisi 6 Tapi gue meningkat pesat Ke posisi dua ya kan nah di babak selanjutnya gue bakal ngelawan siapa tuh gue bakal ngelawan siapa nih kita lihat kita lihat dulu ya kan gue lupa lagi nih kita bakalan ngelawan FC Schalke nah tadi kan liga sekarang cup ya kan di cup di cup gue masuk 32 besar ya kan nah jadi selain liga juga di apa ya tapi 8 2021 tuh ada cup ada Liga Champion sama ada Liga biasa ya kan oke okay. nah sini juga kita bisa membeli pemain ya kan tapi token gua gua ada ya kan habis bentuk merombak dua itu itu stadion dua nah, kita lihat Liga Champion apakah kita masuk ya kan kita gak masuk men di penyisian Gua gak ada ya kan <laughs> Kita lihat tim-tim musuh Wow, gila ya kan mantap ini kayaknya nih Kita ngelawan mereka Oke okay. Nah, kita lihat stadion gua nih Ini stadion gua nih guys ya Tuh, gua bak lagi meningkatkan perasaan Arana ya kan Tuh, di Selain juga mau bisa menjadi manajer se tim sepak bola Di top 11 ini kita bisa menjadi seorang bisa menjadi memang stadion kita sendiri ya kan seperti stadion area parkir prasarana tempat untuk latihan mereka sarana PMN muda ya kan <tuh> oke mungkin sekian dulu dari video kali ini nanti kita akan lanjut di video next selanjutnya ya kan di pertandingan selanjutnya Jangan lupa like, comment dan subscribe Dan juga lupa share ke teman-teman kalian Jika video ini bermanfaat Oke okay guys, sekian untuk video saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh